Jenderal besar TNI HM Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998 menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General karena raut mukanya yang selalu tersenyum. Sosoknya ibarat dua sisi mata uang dan begitu disegani karismatik dan kontroversial. Namun dibalik itu semua, beliau memiliki banyak pencapaian gemilang saat memimpin Indonesia. Berikut 3 prestasi Soeharto saat memimpin Indonesia dalam kurun waktu 32 tahun. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Sewa sembada pangan. Soeharto membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dari peninggalan pemerintah Orde Lama. Pada tahun 1967, Indonesia punya utang luar negeri sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat, dan Soeharto dibantu para pakar ekonomi, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo, yang merupakan ayah Prabowo Subianto. Soeharto membalikkan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada 1984. Tahun 1984 misalnya, Indonesia meraih swasembada pangan yang membuat Soeharto mendapat kehormatan berpidato dalam konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization atau FAO di Roma Italia pada 14 November 1985. Soeharto juga memberikan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di Afrika. Dolar seharga 378 rupiah. Nilai tukar dolar hari ini adalah sekitar 15.150 rupiah. Dampak naiknya nilai dolar ini pun berimbas secara langsung kepada perekonomian rakyat. Salah satunya membuat harga-harga barang naik dengan cukup drastis. Jika dimandingkan dengan zaman Soeharto, tentu saja angka ini bisa dibilang gila. Bagaimana tidak? Dulu dolar hanya senilai 378 rupiah saja pada tahun 1971. Angka 378 rupiah ini kemudian makin naik tiap tahunnya, hingga pada 1997 nilainya menjadi rp 2.500 Dulu nilai ini termasuk sangat tinggi, namun lagi-lagi rakyat tidak begitu merasakan dampaknya. Sepeninggal Soeharto di tahun 1998, dolar pun melesat dengan cepat. Mulai dari peningkatan hingga 5.000 sampai pernah menembus angka 16.800 di masa Presiden Habibie. Namun berhasil diupayakan hingga masa akhir jabatannya bisa ditekan menjadi 7.000 saja. Lapangan pekerjaan sangat mudah. Lulus kuliah mungkin membanggakan namun juga dilematis. Terutama dilihat dari fakta kalau pekerjaan makin susah saat ini dan saingan terlampau banyak. Apresiasi terhadap jenjang pendidikan saat ini juga makin rendah. Kini lulusan SMA dan SMK sudah jelas apa akan jadi pekerjaan mereka. Lulusan bangku kuliah pun juga belum pasti dapat posisi bagus di perusahaan. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.